bisa menjadi istri yang baik dan aku ingin saling menjadi seperti Umi Eh, jangan sini, aduh bodoh. Adalah rumah bagiku. aku mau hai, hai, hai, Собирай, папа. Hebat, Hebat betul Bapak. Kan ini Jangan dibuang, nah, kasihan dia Oh, uh, dimakan ini, Bukan kau tadi nah. Oke aja langsung I couldn't let you go 장면만 하나 Apa loh, Ini loh, ah. ganti Cinta apa itu cinta? ¿Qué es eso? o o o Nah. Okay. ini okay. teman Bapak mati tuh tapi makanya pekannya Pak ganti orangnya. Allah oh, itu kan ket sekarang jadi master sih bapak Wah terparik, pakai ini terus pak, biar kuat ya pak. Ini aja terus tambah kuat tuh bapak. Kuat. itu perlu apa kalau halo happy play itu yang aku yang aku yang aku yang aku yang aku yang aku yang aku yang aku yang mau kemana kamu ah ini kawan ha? hampir aja mati kita kalau pak kalau mati kita nggak bisa hidup lagi pak siapa ya, ini pak masih kita nih guys nggak bisa kalau kita kita kuat kalau pak Hai, hmm. ya, ya, itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kau hai, hai, hai, hai, kau? hai, kau Hah mana kau? Ha? Ha? mengapa kamu di sini? Ini hmm. semalam aku cari kan. Huh? Mana kau? Mana kau? Itu dia, Pak. Layla, kamu kemana mana, Layla? Ke <tuk> mana, Bapak? <tuk> Apa kau? Apa kau? Apa kau? Apa kau? Kita ini Kita ini kau Tapi Adalah rumah apa kau? apa kau? mau mana kau? nggak bisa kabur kau. jadi kau apa maka, kau? mau mana kau? mau mana kau? mau mana kau? mau mana? mau mana? mau mana kamu? nggak ada kamu yang bantu kamu. buat betul pak. markasnya. mana mana mana gitu, lagi mana, mana lagi mana mana mana, mana lagi mana mana? Mana mana mana? Mana? Mana, mana mana mana mana mana mana mana mana mana eh? kau, berani, hmm. lagi, Pak, bisu, eh, mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana masih mana mana mana mana mana mana sini kau aku tak lari kau. ini kau, kau tidak bisa lawan kita apa bisa tetap lagi mana lawan lagi. mana lagi mana lagi mana lagi itu sana pak di atas sini kau sini kau sini kau kau Mana lagi? Kita berani lagi sama kita. Mana? Iya, pokoknya mana semuanya? anggota keluarga musuhnya. keluarga musuh mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? ini kita nih kuat eh. Eh, itu nah way, way, way kabur kemana kamu nah, mau kabur, eh. kemana kamu, nah, kabur kemana kamu haa kabur kemana kamu mau kabur benang, kemana benang, benang, ya. mana kamu mau kabur kemana eh. Eh, ya kalau pak eh. mana lagi tuh musuhnya kita menang nanti ya, menang kita tahu kawan kawan apa, kauan, apa? Hah? kita dapat semua kalau pengusunya pak untuk mati semua apa yang lawan kalau eh ini doang ah ini doang ah weh jadi raja bapak ini doang ah ini, ini doang ini doang gini doang nggak hmm, mau like kalian ya yeah. hmm, mau like oke okay kita ini bos ya kalau pak naik, naik lagi kita ini pro bayar kita kal pak Akal lagi pak empat pedangan tarbang hmm. Nangkap putunya emak lagi ya kalau pak saya bertemu lagi A kita ya, kita naik, Bubble bubble bubble baby bubble bubble bubble baby bubble bubble bubble baby Mana bubble bubble baby ya dengar buka doma mereka enggak pro kalau pak baju lo ini cuman main lagi pak, biar menang pak main lagi bos. bakal boss pak, pasti bapak main mobile legend ada yang senang bapak-bapak mau belajar kalau pak Dapatkan dapat tapi dapatkan Tak bisa kalau pak Kan ada langsung pak bisa tuh lepet pepit i Bapak tanggal Bapak tanggal 6 itu oh ya bobi libur bobi me Terus Bapak dapatkan yang lelaki yang... Oh, enggak like ya, dia Tidak lagi like, ya Ini teman mana, Pak? Oh, ini Oh, ini teman lagi, Pak bakalan menang lagi kita, Pak. Ya kalau Pak. Iya ya, dong. Main lagi, bakalan menang lagi. Kan udah, Pak. Tapi mau main. Tak nah, kalah ini dulu. Lama-lama, sampai lama belum betul. main lagi Terbaik kalau Pak lagi Ini ya, bos. terus bos. menang bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Ya. Sabar, bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Sabar, Sabar, sabar, sabar. Bahasa, nanti... Ada haruan pak Makin cakep